Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lesla Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Puan Mimpin di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan banget ya Alhamdulillah untuk tentu pengacara Kakariski Bilar masih memantau haters netizen yang selalu memfitnah yang selalu berkomentar negatif. Ini diunggah di channel YouTube Net Not persahabat di repost kembali. Oleh akan sendal putih Bilar perhatikan di kalimat kiansen yang dituliskan di postingan ini buat haters cuman mau ngingetin hati-hati ya dah dipantau. Ingat, karma datang tak pernah salah alamat hingga banyak komentar dan tanggapan yang diberikan dari para fans sejati. Kita lihat di sini, dari akun IS Anies mengatakan, "Semoga kita bisa menjaga adab dalam bersosial media yang baik. Jangan kau kotori jari-jarimu dengan melecehkan atau merendahkan orang lain." Nauzubillah, tuh ya hati-hati yang berkomentar negatif, apalagi sampai memfitnah, persahabat ya siap-siap aja, Cari jemari kalian tentunya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat, Ada sebuah unggahan spesial percakapan pesan dari Bang Rico Fort dengan Kagereski Bilar yang diunggah oleh akun Leslar Lotix. Ada sebuah kalimat sebelumnya yang di kirim oleh bang Riko Fok kalimatnya Lar selamat ya udah jadi bapak sekarang semoga menjadi contoh buat anak lu nanti gak nyangka banget gue sama lu sehat ya Lar masya Allah banget ya dan ada jawaban dari kakaristi bilar makasih ya kok Alhamdulillah haha sama kok gue juga nggak nyangka lu cepat nyusul ya masya Allah banget nih percakapan kesan singkat mudah-mudahan tentunya BBL ini mengenal persahabat ya, dari kompat ini adalah salah satu teman atau sahabat keteriski bilar Yang merintis bareng-bareng dari bawah persahabatan hingga bisa menjadi orang luar biasa Ada sebuah kalimat keteriskan juga yang dituliskan di postingan ini Om bule condit harus ketemu sama BBL BBL harus tahu ini loh sahabat papanya yang menemani papanya merintis karir dari nol banget Gak ninggalin papanya di saat susah Ngasih papanya tempat tinggal Dan gak mau ngambil keuntungan saat papanya BBL sudah berada di posisi seperti sekarang Terbaik memang Rico Ford Masya Allah banget persahabat ya Hatinya memang bersih nih orang Semoga mendapatkan jodoh terbaik Anto Rico Mudah-mudahan saja persahabat yang orang-orang terbaik Yang selalu tulus mensupport, mencintai Leslar Mudah-mudahan bahagia dan sukses selalu Amin dan untuk berikutnya perhatikan juga, ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan Yang diunggah oleh akun Family Anuska dua 23 Ada sebuah kalimat komentar persahabatnya yang tentunya diberikan dari Kobas Dan ada pertanyaan sebelumnya dari Putri Ajayani Utami Kobas kapan jenguk cucu persahabat, ya? ini ditujukan kepada BBL Dan kita lihat nih ada sebuah jawaban komentar dari Basuki Surojo Sundong lagi siapin kado dulu Kemarin motor-motor belum dapat yang bagus Wow, kira-kira apa nih? Tentunya Kado yang akan diberikan oleh Kobas Untuk BBL Pastinya kado yang sangat wow banget persahabatnya. ya, Masya Allah Mudah-mudahan saja BBL selalu banyak yang sayang Apalagi tentunya idola kita Memang luar biasa, the best Mudah-mudahan selalu kompak dan solid Sebagai fans sejati untuk mendukung yang terbaik Lesti dan Rizky Bilar Untuk ke kabar berikutnya, ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan Perhatikan diunggahan terbaru Leslar Entertainment Mengunggah sebuah postingan video cuplikan ketika Lesti Gejora ini mau melaksanakan persalinan Ini sih sebelum melakukan persalinan, persahabat ya Momen haru, momen yang sangat menegangkan persahabatnya. Di sini kakak Bilar sampai enggak makan seharian Dan tentunya yang membuat Bang Mimin terharu dan meneteskan air mata Ini ketika melihat dedek Lesti Kejora berpelukan dengan mamah Kejora Perhatikan, Masya Allah penuh tangis dan penuh tentunya khawatiran persahabat ya dari orang tua Mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Perhatikan juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di malam itu, yang penuh ketegangan kegelisahan dan haru, namun hanya satu tempat kita bergantung. Allah, Alhamdulillah, mimin terharu. Wasabat ya, ini bakal di-update di channel YouTube Lestal Entertainment. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Hari ini bakal hadir kejutan vitamin bahagia yang akan disuguhkan oleh tim Lestal Entertainment, vlog, ketika sebelum Lesti Kejora melaksanakan persalinan. Mudah-mudahan ya idola kita selalu dalam perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay there. dan dan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhaya selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.